Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah selamat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Masya Allah spesial banget ya di tanggal 24 Alhamdulillah hari ini adalah hari yang sangat bahagia spesial untuk Leslar Happy monsteri Leslar yang ke-29. Masya Allah, mudah-mudahan bahagia terus untuk rumah tangganya. Semoga idola kesengan kita selalu rukun dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Doakan yuk persahabatan untuk Leslar Family, Masya Allah. Tulis doa kalian di kolom komentar ya, doa-doa baik. Mudah-mudahan kembali ke yang mendoakan. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar. Selamat tanggal 24 untuk ke-29 kalinya Gak terasa ngikuti dari zaman malu-malu Sampai sudah ada abang Jodoh til janah ya kalian Apa doa kalian untuk Leslar tuh Masya Allah Kita lihat ya kolom komentar Banyak tentunya respon dan tanggapan yang sangat luar biasa Salah satunya dari akun Bangga. Masya Allah, Tabarakallah Amin ya Allah, Ya Rabbal Alamin Sama dunia akhirat Leslar Masya Allah, Amin Mudah-mudahan ya, sakinah mawadah warahmah untuk Lesti dan Rizky Bilar. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga cedokan semalam. Abang Fatih lagi bersama Omar Rosmalah dengan bergaya rambut baru. tuh masya Allah makin ganteng, dan pasti sangat menggemaskan sekali ya, Abang El. Kita lihat juga nih, persahabat ya, banyak sekali yang pengen melihat cukurannya Papa Bilar karena Papa B, semalam juga menyampaikan bahwa cukurnya sama dengan Baby El. Kita lihat nih kalimat komentar yang diberikan salah Taut satunya ini dari akun Lestari Ayu 273 Masya Allah, jadi pengen lihat syukurannya si Papa Wasmuylu cepuin ke bunda katanya itu Masya Allah, luar biasa banget Kita lihat nih Cidukan semalam Papa big main bola bersama tim Marwa FC Ini keren banget loh sahabat ya Dengan gaya rambutnya memang persis banget ya Sama kayak BBL tuh Masya Allah, makin ganteng, makin berkarisma ada yang tentunya menyampaikan juga bahwasannya Rizky Bilar memang benar-benar mau berangkat umroh. Doakan ya, mudah-mudahan idolanya kesenian berita lancar, apapun niat yang tentunya diniatkan dari hati mereka. Semoga tidak ada halangan satu hal apapun. Mudah-mudahan berselamat ya, umrohnya Leslar menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin. Doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kita. Dan dilihat juga persahabatnya selamat dengan kalimat caption yang ditulis oleh aku Chigumoy. Ini nenek-nenek mana tadi yang penasaran sama potongannya Osas katanya tuh Masya Allah makin ganteng, makin berkarisma. Luar biasa ya. Yang mau berangkat umroh, sudah potong rambut Luar biasa, makin keren dan pasti makin kece banget Luar biasa Kita lihat juga bersahabat di Ungan 3D Entertainment 17 jam yang lalu, mengunggah dua video persahabat Di salah Satu satunya video lagu Sekali Sumber Hidup SSH ini masuk bersahabat dia diantar dua lirik lagu sensasional Wow, mana sih gombalan yang paling menusuk hati? Pertanyaan tuh, pasti lesi kejora dong, Masya Allah Sekali seumur hidup, memang selalu menjadi lagu yang sangat terpopuler. Luar biasa, sekarang sudah mencapai 48 juta viewers. Doakan untuk Bunda Lesti terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaik ya. Kita lihat kalimat komentar, banyak sekali. Komentar-komentar untuk Bunda Lesti Kejora. Sekali seumur hidup Allah, Bukti, kekompakan dan kesalitan Warga konoh untuk mendukung Karya terbaik dari Lesti Kemudian persahabat kita lihat juga nih Untuk outfitnya Bunda Lesti Persahabat di outfit yang dikenakan oleh Bunda Lesti Ini outfit kemarin yang tentunya berkumpul bersama Mama Yu, wow, Masya Allah dengan wanita-wanita yang salehah luar biasa, kita lihat jadi mulai dari harga baju berik Zara dibanderol seharga Rp 699.900 untuk jeans yang dipakai itu dibanderol seharga Rp 799.900 dan untuk sandal yang dikenakan oleh Bunda El merek Dior bukan kaleng-kaleng, mencapai harganya Rp15.130.000. Kalau di total sih sekitar Rp16 juta lebih nih per Masya Allah Berkah barokah terus ya untuk Lesti dan Rizky Bila. Kita selalu mendoakan, selalu mendukungnya terbaik untuk Leslie Family. Kita juga masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar, tentunya. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.